channel rasa mari kita mulai Ini hmm. ya udah ada ya dan sekarang aku lagi pakai modus ini. ini keren semua kayaknya nggak bakal tahu. Wah, aku pernah tahu waktu pernah mainin modus ini keren banget ini aku kepala oke yang keren Kayaknya aja Kayak cara itunya itu, yaitu Pak Gampau lah, yaitu X Dan sekarang aku bisa ngebut <tuk> Uing di sini Dengan cara ngemancet <tuk> C Kita ngemancet X Dan nama-nama ya. Jadi dia udah Sudah bisa yang saya Hmm, oh, iya. oh, aku ini, ses. Ini. Ini kayak apa sih? Ini kayak. Nah, oh. Ada pula. Nah, saya tuh kesal nah, Ini adalah habis bekas upgrade. Nah, itu bekas upgrade dan ini nya bekas pesawat. Dan itu kayak kabel TV gitu. Nah. Ini kayak ke -kaya kurva sih. Padahal mangga. Tuh lagi yuk. Wait, wait. Wait, wait. no no no no no no no no no no oke guys lama yang kasih mudik eh. ya aku juga bisa terbang ya karena aku di sini adalah model ini ya aku bisa terbang juga nah itu karena aku begi ya nah kalau buat benteng kaya juga harus tahu alien-aliennya. Oh enggak, nanti tersesat kayak aku waktu maki nah, alien X ketemu apa. -apa. Tapi waktu, waktu aku pakai, kemudian namanya Om omniverse, ya? aku sempat tolong, tolong, tolong, ya tolong, tolong, keren banget aku bisa tolong, alien X ini tolong, kurang, kurang gede tolong, suara, su su suaranya, suaranya kecil ya. Kedengarin nggak sih kedengaran kayaknya. Ini udah ini udah ada udah agak gede. Nah ini pesawat aku. Ini nggak bisa dimasukin cuma ini doang. Dan jadinya aku harus menunggu. Nah kianya berbuah. Ini kita langsung aja. Oh nah inilah kawasan tiba-tiba ngampi ibu-ibu. 15.000 aku review, secara, secara, gratis, tuh ya nih, dah, ya, nah. Nah. Lagi keputul itu ada Eh, itu Eh, apa Mana yang juga Terbang itu aku 愛! 嘩! 嘩! 嘩! 嘩!